Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hudih wa natubu ilaih wa na'udzu min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil fala tajid lahu waliya murshida Ashhadu ilaha illallahu wa tabi'ahum para hadirin dan hadirat yang semoga senantiasa dirahmati, dibimbing dan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala mohon maaf sebesar-besarnya gak terlambat karena tadi ada sedikit sama para santri mereka hafalan doa safar doa safar setoran di depan yang bisa dapat hadiah Gitu. siap setoran Abdul wa wa'azaydan Taip, sekarang kita lanjutkan Kajian Sirah Nabawiyah atau perjalanan Baginda Rasulullah SAW Selama hidupnya Kemarin kita membahas tentang Umur beliau Dari umur 6 tahun sampai 12 tahun Di situ terjadinya Wafatnya ibunda tercinta Terus dibawa Sama Abu Talib Pamannya ke Syam Yang ketemu sama pendeta Bahiro masih ingat ya yang ternyata ada mujizat-mujizat dari kecilnya beliau yang itu tanda kenabian beliau kita sudah bahas panjang lebar sekarang kita masih pada fase ini pada masa-masa pengasuhan Abu Talib terhadap baginda Rasulullah Wasallam. perlu diingat sebelum Abu Talib yang mengurus siapa? Pak Ad. kakeknya atau pamannya? kakeknya Kakeknya, namanya Abdul Muthalib. Nah, Abdul Muthalib wafat, beliau berpesan kepada anaknya, yaitu Abu Talib, sebagai pamannya Rasulullah SAW. Dia uruslah sama Abu Talib, dan Abu Talib, sebagaimana kita ketahui, beliau adalah orang yang kurang mampu dari segi ekonomi. Anaknya banyak, duitnya dikit, pak, tapi berkah. Itu. Kalau sekarang anaknya dikit, hutangnya banyak. Dua saja cukup Dua itu anaknya banyak-banyak ya. Yang akan sekarang kita bahas Bagaimana keadaan beliau S.A.W ketika Di masa-masa pengasuhan Pamannya yang tercinta Yaitu Abdul Abu Talib Abu Talib Ada mungkin kita sudah sering mendengar Jadi di masa-masa ini Beliau itu Seorang nabi loh Dan rasul bukan ustadz setelah jadi jauh dari nabi dan rasul bagikan langit dan bumi dia sudah jadi nabi ya maksudnya setelahnya ya bukan masa-masa tahun ini bukan dia nabi dia rasul dan dia panglimanya para rasul dan nabi jadi ketuanya nabi dan rasul itu rasulullah saw bahkan bukan ketuanya para nabi dan rasul beliau ketuanya umat manusia seluruhnya dari Adam sampai akhir nanti yang hidup di muka bumi ini ketuanya siapa? Rasulullah Wasallam. belum mulia nggak kira-kira? mulia banget, tapi bagaimana kisah perjalanan beliau ini semua kita mengkaji agar kita mengambil pelajaran, banyak sekali udah dari beliau pas lahir nggak punya bapak umur 6 tahun kemarin ditinggalkan ibunya, masih kecil masih kecil, terus hidup sama pamannya begini-begini dan di antara kisah beliau itu beliau saat-saat pengasuhan ini beliau itu menggembala kambing. Di sini banyak ya menggembala kambing. Makanya menggembala kambing itu bukan suatu kegiatan yang hina. Tidak. Yang kadang kita tuh menutupi pak kegiatannya apa di rumah? Ya ya kesana lah. Karena malu kadang orang mengatakan menggembala kambing. Ya, justru harus pede, percaya diri bahwa kegiatan profesi ini adalah mulia. Karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bahkan bapak-bapak, ibu-ibu bukan hanya Rasul, seluruh Nabi dari pertama sampai Nabi terakhir itu semuanya pernah menggembala kambing betul, betul, itu ada hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda apa? tidak pernah Allah mengutus seorang Nabi kecuali dia pernah menggembala kambing ketika beliau bersabda seperti itu, dan para sahabat pun mendengarkannya para sahabat kira-kira kaget kaget, kaget dalam artian karena pas saat itu Rasulullah SAW menggembala kambing mau oh, beliau udah sepuh kan nah. Beliau pun ditanya sama para sahabat, "Apakah engkau juga demikian ya Rasulullah? Menggembala kambing pernah?" Karena para sahabat tidak semuanya menjumpai masa kecil Rasulullah SAW Pak Bu. Enggak semuanya. Ada yang Rasul jadi nabi umur 40 tahun, dan Rasul juga itu ada sahabat yang belum lahir, ya kan? Ada juga sahabat yang masih kecil seperti Ali bin Abi Thalib. Jadi ketika beliau bersabda seperti itu, akhirnya para sahabat bertanya, Apakah engkau Herosot juga pernah menggembala kambing? Beliau mengatakan, iya, saya pernah. Tapi bukan kambing saya sendiri, karena beliau pun punya duit pas kecil. Abu Talib juga duitnya nggak banyak. Tapi beliau bekerja kepada orang yang punya kambing. Untuk mendapatkan upah. Jadi saya nggak punya kambing nih. Pak Sarul punya kambing banyak. Pak Sarul, ini saya gembalakan sini. Sudah, silakan gembala pagi datang ke kebun, ke ladang rumput, sore-sore dibawa pulang, nah, di sana ditunggu biar gak kemakan serigala dan hewan-hewan buas yang lainnya, rasulullah mendapatkan upah untuk itu, jadi kira-kira mengembala kambing profesi yang mulia, nomboran mulia, dan saya malah pengen juga, anak saya nanti juga diajarin mengembala kambing dari kecil benar pak bu, penok saya nanti insya Allah juga seperti itu ada kegiatan mengembala kambing <tuh> Itu bagus banget untuk pendidikan Untuk pendidikan untuk membentuk Kepribadian yang bagus itu mengembala kambing Jenengan yang punya kambing Jangan segan-segan Memberikan Program kambing satu ini Untuk Anak yang pertama Kamu sekarang kelas 6 SD Latihan ngurus kambing ini Udah berhari-hari sama bapak Sekarang kita ini Lepaskan pak, amanahkan Udah Jangan nanti kalau mati gimana pendidikan? Selama dia sudah dibimbing sama jenengan bertahun-tahun, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, udah pasrakan. Kadang kita sebagai orang tua itu kadang masih eman-eman daripada mati nggak, ya udah saya aja, untuk demi pendidikan seorang anak. Ustaz memangnya dalam pendidikan mengembalikan kambing apa sih banyak sekali. Nanti saya jelaskan kelebihan-kelebihan dan apa hikmahnya kenapa Allah mengutus seorang Nabi yang dia mantan pembela kambing itu benar sekali nanti saya sampaikan bahkan Nabi Musa Alaihissalam pun ketika ini dalam Al-Quran dijelaskan diabadikan ketika Nabi Musa Alaihissalam bermunajat dengan Allah langsung ketemu langsung ngobrol ya, Nabi Musa nggak bisa melihat Allah nggak bisa melihat Allah tapi langsung ngobrol makanya Nabi Musa Alaihissalam mempunyai gelar sangat mulia apa itu kalimullah orang yang pernah diajak bicara langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala itu Nabi Musa alaihissalam ketika Nabi Musa alaihissalam dia lagi ngobrol sama Allah, saking senangnya dia kebiasannya bawa tongkat dipegang, pakai tangan kanan terus Allah bertanya wa ya Musa. hey Musa Musa yang di tangan kananmu itu apa? Apa kata beliau? hiya asaya itu tongkatku, ya Allah, atau alaiha wali Untuk apa tujuannya? Dibawa terus tongkatnya, salah satunya untuk giring kambing-kambing. <Sing> Kalau menggembalakan, butuh untuk giring, kan? Gak mungkin pakai tangan yang pendek ini. Sana, weh, di sini-sini merapat-merapat, bariskan, luruskan, rapatkan. Ya, e, nah, sekarang, PBB. Kayak kambing-kambing, <gak> enggak. Maksudnya kita diatur. Kambing pun diatur, apalagi kita seorang manusia, ya. Maka lebih pantas untuk diatur cara baris-barisnya. Kambing pintar pembuatan baris-baris. Lumayan pintar. Satu kambing satu itu yang besar itu biasanya ngikutin semuanya yang belakang. Seperti onta. Enggak tahu sih kalau kambing, tapi onta seperti itu. Onta itu kalau ada satu udah jadi ketua, itu semuanya dia. Itu onta. Kita seorang manusia harus seperti itu Kalau udah ada ketua, ikut aja Selama itu kebaikan, jangan banyak protes ya Jangan banyak protes Karena kalau protes terus, nggak akan selesai, selesai Sampai tujuan, jadi Rasulullah SAW Bersabda apa? Ma ba'athallahu nabiyyan Illa ra'al honam Tidaklah Allah mengutus seorang nabi Kecuali dia pernah Mengembala kambing Pinter Sekarang apa? Faidah, faidah dalam pendidikan ketika mengembala kambing banyak sekali saya akan bacakan dikit dari faidah tersebut sebenarnya sangat banyaknya dan hikmahnya sangat banyak dan saya sangat menasihatkan mengusulkan kepada ayah-ayah ibu-ibu yang punya kambing ya itu benar-benar jadikan program utama dalam mendidik anak-anak jenengan itu lewat menggembala kambing, benar. masa-masa anak-anak ini pak bu jangan sekali-kali kita mengatakan lah masa anak kecil nanti aja, ya justru karena masa anak kecil ini kita didik mulai sekarang. karena kalau udah agak besar dikit udah ada SMP lagi, itu udah susah sekali, susah sekali. karena anak kecil itu bagikan apa? bagikan benda yang elastis. Yang bisa dibengkokkan ke sana, ke sini, ke sana, ke sini, seperti kertas yang putih bersih, dia akan menjadi apa? Bukunya tergantung yang menorehkan kata-kata di atasnya. Ketika kita menulis di atas kertas yang putih tersebut, kata-kata yang buruk, yang jorok, yang toksik, toksik, porno. Ya kan, ya nggak baik-baik. Kira-kira bukunya itu mudah atau senang atau indah untuk dibaca nggak? enggak, Bahkan kadang keluar peringatan dari pihak pemerintah nggak boleh baca buku ini tuh. Karena apa? Tulisannya jelek. Akhirnya bukunya pun jadinya jelek. Nggak mau ada yang membeli, menemani, menjadikan sahabat, teman duduk Tapi kalau udah ada kertas putih bersih belum ada warteretan, jangan tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, saya pernah begini, begini-begini dan ini semua nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini. Ini saya punya orang tuh, saya punya anak. Jadi dengan kisahkan dan kisah yang indah Dengan perkataan misal Saya nasihatkan pada anak saya Untuk senantiasa meningkatkan taqwa kepada Allah Dan berbakti kepada orang tua Karena Rasulullah SAW bersabda begini, begini, begini Dan saya oleh anakku Peganglah dengan teguh ini, ini, ini, ini, ini Janganlah engkau melakukan ini, ini, ini Hindarkanlah ini, ini, ini Betapa banyak orang yang begini, begini Indah sekali Kira-kira pas sudah jadi buku nih Dibaca enak gak? Wena, Bahkan orang itu Kalau lagi ngedrop Lagi lesu Lagi males Uh saya pengen cepat-cepat baca buku ini nih Saking enaknya Saking indahnya Begitulah kondisi keadaan anak kita sekarang Kalau kita mulai dari kecil Dididik Insya Allah Sudah besar wena sekali kita pandang Enak sekali kita duduk dengannya Enak sekali kita ngobrol Berjam-jam dengan dia jadi kalau kita terlambat, masa-masa ini, Pak, Bu, jangan salahkan. Jangan engkau sekali-kali mencela kecuali diri kita sendiri. Seandainya itu dulu mulai dari kecil, kita bimbing itu. itu. Nah, kita harus gerakan dari kecil, dan salah satu pendidikan yang terbaik itu kasih kambing kepada mereka. Tentunya, sebelum kita ajarin, ayo nak ikut Bapak, Narin, nah, dia ajarin. Nah, kalau Ngarit itu enggak boleh yang daun ini-daun ini, daun ini gitu. ya salahnya enggak apa-apa gitu. karena kalau ini kenapa pak, karena anak kecil penasaran kenapa pak enggak boleh, ini-ini ada racunnya, nanti kambingnya itu mati oh gitu, nah dia jadi ilmu itu, anak kecil itu pintar banget pak, pintar banget kedua, nak kalau ngarit itu ada rumput kayak gini ambil, kenapa pak, kemudian dia ini yang paling subur, ini bisa membuat cepat kambing kita hamil dan melahirkan. Nanti kita punya duit lagi, jual. Lagi. Diajarin tentang usaha kambing. ya, Dengan sarlang tidak langsung seperti itu. Nah, kalau hari udah ada pagarnya, itu tandanya itu nggak boleh rumputnya, nggak boleh ya diambil. Kenapa? pak? Itu punya orang lain kalau ketahuan nanti kamu dimarahin minimal kamu dapat dosa dan murka dari Allah semata-mata karena mengambil hak orang lain. Oh gitu, belajar lagi tentang hukum di situ. Banyak sekali faedah dan ibrah pelajaran yang diambil oleh seorang anak dalam proses pendidikan menggembala kambing. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Dan saya juga sangat tekankan, Pak, sama teman-teman saya yang punya pondok, bikin program untuk santri-santri kita menggembala kambing. Kelihatannya kan, aduh kuno ini pelajarannya memang kuno, tapi faedah pelajaran manfaat akan senantiasa berguna sampai meskipun teknologi di dunia ini sudah meningkat sangat drastis. Karena apa kita membentuk kepribadian, Pak. Bu? Untuk kepribadian gitu, gih okay. Siap, Insya Allah, wah, insya Allah saya nggak punya ilmu mengelola kambing Pak, nggak oh, bisa, bapak saya itu pinter banget menggembala kambing jadi kalau bapak saya kan di Sumatera, orang tua saya itu di Sumatera, buka alas seperti ini, kebun kopi, kebun karet, cengkeh gitu kan bapak saya itu kalau menggembala kambing pinter banget, itu puluhan kambing, Jadi kalau beli dua itu cuma cepet jadi 14, jadi segini Masya Allah, gimana caranya saya lihat, orangnya kering, kurus kalau pekerja itu enggak terlalu yang cocok, nggak enggak nyantai, tapi masalah tertata rapi. Kemarin, pas saya masih kuliah, itu kalau saya bilang, oh, "kok banyak, Pak?" Itu pas saya lulus, disembelih kambingnya. Syukuran, enak, <gif> bener, masya Allah <tuh> oh, Luar biasa. Dan sayangnya, karena orang tua, kadang kan lihat kasihan lah anak saya. Kalau bisa, jangan kayak bapaknya, ngarit, Bu kambing, jangan. Tuh, ternyata Pak kurang pas, Pak Bu. Kurang pas, nggak ada salahnya kan? anak bisa ngarit gini, nggak ada syarahnya. Hmm. Karena saking sayangnya, kadang kita kepada anak kita, kita nggak membolehkan anak kita udah nak nggak usah ikut Bapak ngarit. Sekarang belajar aja di kamar, jangan jadi orang susah ya, seperti Bapak Ibu. Gini Mahudan, kata sendiku? "Eh ya, saking sayangnya kita, itu pun orang tua saya kepada saya seperti itu. Saking sayangnya, apalagi saya anak ke sepuluh, anak terakhir, waduh." manja banget, ternyata ketika saya udah besar-besar Masya Allah, saya sangat bersyukur menurutnya orang tua yang sangat sayang, tetapi pelajaran untuk saya, anak saya nggak boleh seperti itu, mulai kecil kalau bisa, kalau saya bisa mengembalakan mulai sekarang, saya punya kami sekarang Pak Bu, benar? tapi saya nggak bisa saya bisa, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa semuanya ya mencontoh bagaimana pendidikan Rasulullah Alaihi Wasallam. berapa menit lagi nih 10 menit, ya sekarang kita coba merenungi, dan mungkin janji dengan pengembala kambing nanti tambahi, karena saya itu benar Pak Pu, saya nggak punya ilmu sama sekali mengenai kambing, sehingga nggak bisa mengamati terlalu dalam, nggak bisa menghayati merenungi faidah dan hikmah di situ, maka jangan bisa tambahi, dan saya banyak mengambil dari teori-teori dari buku-buku. Kenapa Rasulullah SAW dan para nabi itu semuanya menggembala kambing sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul. bahkan nabi Musa udah jadi nabi dari rasul belum masih mengalah kambing. kalau Rasulullah SAW sebelum menjadi nabi dan rasul beliau menggembala kambing. ada diantara mereka yang walaupun sudah jadi nabi dan rasul tetap menggembala kambing. sebagaimana nama Nabi Musa Alaihi Assalam. seantara faidahnya adalah orang yang menggembala kambing itu lagi dilatih tidak serlangsung untuk memiliki sifat sabar nopo mboten? ialah sabar Bagaimana tidak ngantornya bukan dari jam 7 sampai jam 12 dari mulai matahari terbit sampai matahari terbenam ngantornya Pak Bu nggak hmm. ada snacknya di situ nggak ada yang layanin tehnya ngantornya dari pagi sampai Ma nah, suruh uh, guru terbenamnya matahari gini mboten, iya kan kalau menggembala kambing itu dibawa keluar kalau terlambat nanti banyak orang yang sudah ngambil ladang-ladangnya maka pagi-pagi dia udah matahari udah terbenam eh udah terbit dia keluarkan kambingnya ditunggu di sana dijaga sampai hampir terbenam baru dia dibawa pulang kira-kira sabar mboten, sabar yang kedua belum lagi Ya kalau sekarang ngarit dah, dah nggak apa-apa. Sekarang nggak ada mengembal kambing ngarit. Ngarit juga susah. Ya kalau satu dua ya masih mending. Tapi kalau semakin banyak-banyak semakin susah. Kalau ngarit satu dua juga lumayan susah. Rumput di sana udah habis. Yang di sana udah habis. Yang di sana ada tapi dia harus jauh pakai motor ke bukit sana demi meraih rumput. Itu untuk satu hari habis pak. Besok hari harus ngambil lagi. Belum kalau masa hujan. Waduh. Dia harus apa, menyetok beberapa apa, ikatan rumput untuk beberapa hari karena musim hujan dan sebagainya. Itu melatih kesabaran, melatih kesabaran. Apalagi melatih tawadu, rendah hati. Jadi orang kalau menggembala kambing itu jarang sekali dia sombong. Dia sombongkan apa? enggak <tuh> disombongkan. Kenapa? Dia langsung berkecimpung dengan kambing, dengan kotorannya, kadang dengan penyakit-penyakit yang di kambing itu. Kadang orang sombong itu timbul dari profesi yang dia geluti. Benar, saya, saya, saya, saya, saya. Kalau udah tinggi profesinya dan dia apalagi hanya tinggal apalagi hanya kerjain cuma duduk saja di kantor, jegang, ngopi, ngerokok duitnya banyak sama nggak kira-kira orangnya pak, Bu? sombong. Kalau di masjid ada telek ayam, kira-kira dia mau nggak bersihkan? Nggak mau, ngapain saya seperti itu? Nyuruh aja ya orang ini. Tapi orang penggembala kambing itu udah biasa dengan panas, udah biasa dengan susah, sehingga tawaduk yang dia rasakan akan lebih tinggi. Orang kalau sudah tawaduk pak, punya sifat rendah hati, nggak sombong, memandang orang lain tidak lebih rendah daripada dia. Itu pasti dia akan menjadi orang yang sukses, mulia, dunia dan akhirat. Karena itu, langsung dari Rasulullah SAW, barang siapa yang dia tawaduk rendah hati karena Allah, maka Allah angkat derajat dia, dunia dan akhirat. Itu nasihat diantara wasiat Umar bin Khattab kepada masyarakatnya. Jadi, Umar pernah di atas mimbar berceramah. <tuh> Di depan masyarakatnya wahai manusia semuanya Bertawaduklah kalian Rendah hatilah kalian Karena aku pernah mendengar langsung Rasulullah bersabda Yang saya sebutkan tadi Barang siapa yang dia tawaduk karena Allah Maka Allah akan mengangkat derajat dia Tentunya dunia dan akhirat Ini kita harapkan dari anak kita Sukses dunia dan akhirat Sabar yang pertama, apalagi orang sabar pasti dia sukses. Ngomongin pasti itu, dunia dan akhirat orang sabar karena apa? Orang kalau udah terlatih kesabarannya, udah bagus, maka dia akan sabar menerima perintah-perintah Allah. Hayya ala wah oh, lagi kerja, dia sabar meninggalkannya demi menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan sabar meninggalkan larangan -larang Allah. Dia pengen zina tapi udah biasa sabar adalah saya sabar untuk menahan dari zina itu dari minum Muhammad dia sabar juga ketika tertimbang musibah paceklik klik, corona di PHK, ah udah biasa saya jangankan di PHK saya satu bulan pun gak punya duit pas mengembala kambing. sabar, ngembalakan sabar itu kalau udah punya sabar, keren makanya dalam Al-Quran إِنَّمَا sabiruna الصَّابِرُونَ أَجَرَهُمْ بِغَيْرِ hisab. Orang yang sabar itu akan diberikan pahala oleh Allah tanpa ada batasan karena luar biasa. Dan penuntut ilmu harus sabar juga. Kalau udah biasa mengembala kami sebelum mondok, dia akan sabar enggak? Sabar disuruh bangun jam 3, dihukum ini karena melanggar peraturan, disuruh berbahasa Arab, disuruh ngaji, disuruh noise, menghafal murojaah, udah biasa. Lebih susah dulu saya di rumah, tarik panas matahari, saya harus bawa ke sini, udah biasa sabar. Maka dalam Al-Quran ya Ayuhal amanu isbiru waso biru Wahai orang-orang beriman isbiru sabarlah kalian ini salah satu kunci sukses dalam segala hal dalam bekerja dalam berbisnis dalam usaha dalam belajar dan mengajar kalau anda sudah sabar waso biru maka sabarlah di atas kesabaran tersebut bisa jadi kita hari ini sabar nanti sore, besok pagi atau besok lusa, udah gak sabar lagi maka kalau udah sabar, kuatkan sabar itu pak bu, kalau udah sabar itu masya Allah, keberuntungan kesuksesan, sudah akan menghampiri kita oke, okay? yang ketiga apa asyajah salah satu faidah mengembalakan kambing itu melatih sifat pemberani zaman sekarang pak bu anak-anak kita pemberani atau pengecut-pengecut nih pengecut Jangan kan disuruh melawan musuh Islam, disuruh lewat ke kamar mandi aja. Takut pa, ada genderuwo, genderuwo apa? Takut gara-gara ada pocong, takut ada gini Bina muatan, enggak keluar rumah ya ke Hamam kamar mandi jam satu malam. Bangun Pak, temenin Pak ke kamar mandi mau pipis. Lahau lawalah kuatailah bila bahkan bukan hanya anak SD aja anak SMP bahasa seperti itu ini apa karena gak terlatih siapa beraninya dih, <tik> namo tenam <tik> abdurrahman <tik> santri kita itu anak SMP masih banyak yang nangis pak bu jam satu malam kalau terbangun nangis kenapa karena sendiri ya, merasa sendiri nggak ada, kayak mayit semuanya Di pinggirnya itu pemberani ini nggak ada Dan dengan anak, anak kita Sama, dulu saya juga di awal-awal sini Ada anak, anak kecil cerita ke saya Ustadz, kalau saya itu kalau kencing Permising, Gimba, saya mau kencing dulu Ngapain permisi-permisi <tuh> <tuh> <tuh> Gak usah permisi-permisi, Pak Bung, gak usah <tuh> Saya nasihatin anak kecil Anak SD Gak usah ya, Dek, gak usah Oh, nanti ada ini sudah, nanti diganggu enggak usah, oh gitu saja, sampai saya kasih nasihat setelah itu alhamdulillah udah enggak seperti itu lagi Masya Allah terus saya juga seperti itu kalau lewat kalau dari sini, kalau ke sini kan ada yang gelap itu kan, pasti permisi gimba, jangan ganggu sih. <susuk> Ia, saya juga seperti itu terus seperti itu juga, karena saya diajarin untuk permisi agar gak diganggu, eh, jadi ini penyakut, Penang saya sekarang berdoa permisi. Saya hanya bismillah milah Allah Allahnya. Tidak kan saya sering sendiri, enggak gitu. ada apa-apa. Saya dari uh, masjid ke rumah itu kalau kadang mana malam jam sepuluh, jam sebelas biasa aja. Kalau ada putih-putih tinggi kayak pocong tak pedulikan. Ternyata bukan. <guluh> Seperti itu. Jadi dilatih <guluh> rasa pemberani dengan cara <guluh> mau ngembala kambing, kok bisa bisa bisa, karena orang itu kalau ngarit, ke sekarang nggak berani ngelakani, dia kalau ngarit di bukit kira-kira harus berani nombotin pak, harus berani, karena apa? kalau nggak berani takut ada ular, takut ada ini, takut ada ini. Kalau dulu mengembala kambing ada 100 ekor kambing, itu kira-kira kalau ada singa, dia berani nggak harus melawannya, harus berani, ada serigala berani menggiring mereka menjauhi dari kambing-kambing kita kalau dia pengacut dia lari daripada saya di makam saya lari nggak jadi kambingnya maka pengembala kambing itu dilatih untuk menghadapi hal-hal yang ekstrim mereka makanya gak ada yang tahu dengan kuntilanak pocong gak ada mereka singa pun mereka lawan Umar bin Khattab sama Hamzah mereka itu punya kelebihan kebiasaan kalau berburu pulang-pulang itu gendong singa pak Umar berkhotbah sama Hamzah sebelum masuk Islam. Makanya kalau udah masuk Islam itu kuat sekali Islam itu dengan perantara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. An. Jadi pemberani. Anak-anak kita sekarang pada pengecut. Hmm. Ini Ayo kita mulai membuat generasi kita lebih kuat lagi. Penyabut Rahman kalau menjadi pemberani gembala kambing. Siapa penyabut Rohman? Nah, Zaidan juga. Yang keempat mengajari sifat rohmah, kasih sayang lembut dalam hati-hati mereka kenapa pak? kalau punya kambing, kadang kalau sakit dia harus merawatnya kalau melahirkan dia harus rawat bayinya, anakannya maka kira-kira dia akan terlatih, sifat lemah Untung, teman -teman, terlatih, dan banyak sekali kalau mengobatinya aduh banyaklah, banyak sekali membantu dan terakhir salah satu diantaranya adalah melatih mereka untuk jiwa intrapreneur jiwa usaha mental untuk berbisnis dan berdagang dan cari duit, cari mahasiswa, cari kehidupan yang itu menjadi wasilah kehidupan kita sekarang banyak sekali anak-anak kita umur SMA, bahkan udah nikah mau jualan pun malu, mau jualan pun malu jualan pun malu pak jualan hmm. kenapa jualan malu? malulah saya jadi jualan pak anak nanti sekolahnya bawa ini ya bawa cireng ada 10 jual nanti uh, labanya bisa untuk jajan malulah pula kepada teman-teman malu cari duit malu lewat usaha ini kenapa? karena mental intervenenya kurang mentalnya kurang kalau dia latih dari kecil mengembala kambing kayak tadi latih, nah, kalau ini udah lahiran nah, ini bisa kita besarkan umurnya setengah tahun kita jual dapat duit dua juta 2 juta nak bisa untuk kita napung beli ini beli oh iya pak ya oh makanya semangat begitu oh, dia mulai berpikir kalau saya punya satu kambing dua juta berarti lima kambing sepuluh juta pak iya oh, berarti saya bisa beli ini pak iya bisa oh berarti kalau ya eh. dia mulai berkembang dan nah kalau antum kalau kamu jual di bulan-bulan mau itulah hak. maka lebih mahal lagi, oh gitu pak, iya kalau kamu jual di pasar warahmat salam, lakunya segini kalau di pasar sana, lakunya segini, oh, dilatih cara membuat pasar mentalnya udah terdidik, sehingga kalau disuruh jualan, berani buatan berani dan ini dilatih untuk kita tidak apa, minta, minta makanya pak, salah satu program pondok pesantren kita adalah entrepreneur. Dan harapan mereka lulus menjadi ustadz yang paham agama syariat. Yang dia bisa mencari manggihah sendiri. Tidak persandaran dengan amplop-amplop yang mereka dapatkan dari jamaah. pekan kita nasihat kepada anak kita, jangan menerima amplop. Udah jadikan ceramah-ceramah penyampaianmu kita murni untuk akhirat kita. Untuk dunia kita udah bisnis, usaha, ternak, dagang, dilatih. Anak-anak kita pak dilatih nyembelih apa? Nyembelih apa kemarin? Nyembelih ayam, ya kan? Terus apa diajarin cabut rumput atau eh, rumput, Cabut bulunya, terus cara manggangnya, cara apa bumbu sebelum dipanggang? Bikin panggang ayam. Walaupun hasilnya oleh apa alot-alot gak apa-apa. Bukan hasilnya yang kita inginkan, tapi proses pendidikan itu kita ajarkan ini modelnya sekian serehnya sekian, cabenya sekian habis sekian, sekian-sekian satu ayam jadi sekian porsi, kalau dijual sekian sekian-sekian-sekian, maka jadilah untungnya sekian-sekian oh, seperti itu, Dan mereka langsung praktek dengan tangan mereka sendiri, dan harapan apa? mental usahanya, mental dagangnya akan tumbuh pelan-pelan yang kedua cara bikin es gabus, kemarin udah ya caranya begini, cara begini bukan hasilnya Ma, yang kita harapkan bukan ayam panggung yang kita, ayam bakar yang kita buat itu alot banget itu. kalau dimakan, uh, pokoknya umur 50 tahun ke atas nggak bisa lah tapi bukan itu yang kita harapkan bukan itu yang kita harapkan Pasti kita ngembalai 10 ya 10 beli berapa kemarin ayamnya, 10 ya 10, besar-besar gak ada hasilnya, dalam artian gak seperti yang di rumah makan, rumah makan. tapi habis juga sama asam Maksudnya bukan itu yang kita harapkan, tapi membangun mentalitas, entrepreneur, pengusaha, <coughs> dan kita harus adakan dari kecil. Dari kecil. Ya semoga anak-anak kita senantiasa dibimbing dan dijaga oleh Allah Taala dan semoga anak-anak kita ke depannya akan menjadi penerus pemegang estafet dakwahnya Rasulullah SAW. Kalau nggak masuk waktu Isya agak terlambat, nanti jadi bisa azan dan ada kurdi kita tutup, saya mohon maaf pak bunggi kalau ada kata-kata yang salah atau menyinggung tanpa sengaja saya maaf itu semata-mata kekurangan saya, kekhilafan saya dan kita tutup dengan doa kafur majelis. majlis subhanakallahumma bihamdika an la ilaha illa anta astaghfiruka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan azin